Mama huh? main bola huh? Bola Bola apa? Itu! Aku ada buat bapak tau Ke mana? Oh, tak masuk Heeeep Di balik Oh, terlalu Perlah oh. oh, yes! Keren! Sampai dapat duit Dapat duit rumah Dapat duit Sama membuat eskap patung Tiga, tiga Aduh Aduh Ada Tiga, adek Hmm Tepat hmm. Menang uhuh. ya Siapa yang menangkan Yes. Yes. You can do it. Yes. Aduh. Sudah ketujuh. Aduh, aduh. Rangkak kita lagi. Drop Mana? Mana keluarnya? Enggak. Oh, woit. Dapat. Dapat di follow, oke. Okay. Jalan lagi. Eh, hey, mana mamnya? Berdiri ya. Oh, berdiri pergi jauh. Jadi masih apa? Eh, coba sini ba, sikit, kita. Mobil ini aja lah. Oke. Ini mobil. Masuk kita mobil. entar Tarba orangnya. Oh, jangan. Kop. Masuk tabrak juga. Cepat cepat cepat, dapat polisi nanti. Mana pak polisi? Bolehlah, boleh berapa orang yang... Eh, situ, Ba. Saya mau situ. Ini boleh berapa lagi, Muda? Baba, oh, kita boleh berapa bersaksa-saksa lah. <laughs> oh, berapa bersaksa-saksa? Berapa bersaksa-saksa dia? monster? Iya. Itulah. Ayo, jalan. Ini. Biar dia. Oh, iya. Oh, ini mobil boleh? Si. Ini Iya. Iya. Ke ya. mana bunyi ni? Bui, bui ni ni ada bunyi nya ada tadi ini. Iya, ada. Ada nah. Oh, hmm, Mana kita lagi ini, Dek? Tuh, Dek. Kepulang lagi. Wah, terbalik-balik. Wah. Oh, gitu aja. Itu <tip> aja. Ayo. Up, enggak bisa dia. Sini. Tunggu. Kita kena kan tembak dek. Kita kena kan tembak dek. Kau enggak bisa? nyangkut dia di pagarnya nih. Mari lah keluar kita. Alhamdulillah mari dek. No. Hey, kemana bro? No. Malam ni pulang lagi. Bofok lagi No. Oh. No bilangnya Abah. <laughs> no. <laughs> oh ya. Yeah. Wait a minute. Wait is it? God damn it. Ya. Yeah. Pulang pulang oh Ya kenapa Jalan-jalan malam malam gini no. gini. Apa tu. Huh. Huh. Wait a minute. Ay. Apa no. dia tu. No. No bilangnya Abah. No, no. Ya udah. Ya. Yeah. Pulang lagi, udah. Ini hey, baba penarinya. Hah? Oh, Abbas. Oi, aku Dek. Sampai jumpa. Sampai lagi ketemu besok, Dek. Kita istirahat lagi. Baba. Kita kasih uang pak politiknya. Oh, kasih uang politiknya. Saya tak kasih uang. Kasi uang. Belum, belum. Masih ada. Hmm. Tuh. Hmm. Okey. Okey. Sampai jumpa pak politik si besok lagi. Apa misi?